di dalam masyarakat kita ni orang yang fasih lidah, cecek betul, orang yang orang dengar dia mudah faham. Sungguh katanya, baliknya orang mengajar, orang ceramah, orang baca kitab, orang duduk sebar ilmu dia dalam mahawati Allah ke dalam sekolah ke dalam apa, memang tu hawi tak sama belaka. Orang tu lagu tu, orang ni lagu ni. Tapi hak pentingnya, apabila dia sebut, dia goyah, dia hurai, orang ok yang mudah heh. Kita nak tu? A'udz Billahi mina shaytanir rajim.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 قال ربي إني قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أي قتلون أَفْصَحُ رونه وأفصح مني لسانا فأرسلهما يرد أي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون Sultanan, ayat 32 35 surah al -Qasas. masukkanlah tanganmu melalui belahai dada bajumu. nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat. Ini kita baca dah kemarin. Jadi, keluar warna putih dari tubuh Nabi Musa ni bukan arti nyakit sopok ataupun nyakit bala. Putih ini adalah putih yang bersih cuci daripada Nabi Musa dan kepitlah tanganmu di ketiokmu. ketika merasa takut nescaya hilanglah takutmu ni pun kita buat soalalah dah kemarin apa, -apa boleh tuhan royak ba nabi ba takut suruh ambil tangi kepit di ketiak patu apa ni apa ni kejak we we Wallahualam, alam, ini boleh jadi khoh kepada Nabi Musa ataupun orang yang berasa takut apabila dia pergi ke mana-mana dia kepek, ketiak dia, tangi dia ada di ketiak Wallahualam, alam ini kita tak tahu dah Yang demikian ini adalah dua bukti Bukti ke apa tu? Iaitunya tukak menjadi ular dan tubuh Nabi Musa menjadi putih dari Tuhanmu, untuk engkau menunjukkannya kepada Fir'aun dan kaumnya. Inilah mula wayak kepada Nabi Musa supaya kembali semula ke negeri Mseh. Sebab dia pun duduk di dalam perjalanan ini di waktu malam untuk menuju ke sana. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik durhakah. Ulama Menghidup wayak Di dalam tafsir katanya di Disinilah pelantikkan Nabi Musa Menjadi rasul Umur dia pun 40 tahun Setelah dia duduk Di kampung isteri dia Madian Tegah tu dia umur 30 Tok tua dia wayak katanya Kalau boleh Mendudukkanlah Menduduklah di kampung ni Lapan tahun tapi kalau sekiranya munak sempurna menjadi 10 tahun, adalah lebih baik bagimu. Maka ulama, bayat katanya, Nabi Musa duduk di kampung. Isteri dia, pera kambing, duduk situ. Maknanya, kenal dengan orang di Madian selama 10 tahun. Ketika dia umur empat sudah, dia jalan waktu malam, dia nampak api di tepi Bukit Tulsina. Yang menjadi peristiwa yang banyak-banyak surah yang Allah Taala royak peristiwa ini Nabi Musa merayu dengan berkata Qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa hayya tuhan ku bahawa aku telah membunuh seorang di antara mereka oleh itu aku takut mereka akan membunuhku ani Nabi Musa pun mengaku katanya dia Walaupun Rasul dia tak sengaja bunuh bunuh orang tapi apabila dia rasa salah dengan perbuatan dia hal palsah Maridah Nabi Musa merayu kepada Allah Subhanahu Wa wahai Tuhanku aku rasa salah dan rasa berdosa dengan perbuatan aku yang aku buat tak sengaja itu sampai kau orang mati tengok nota kaki ali bawah tiga, satu ni Ya'ni tetap kalau Nabi Musa AS mendengar firman Allah Ta'ala Mengutusnya membawa mu'jizat-mu'jizat -mu yang tersebut kepada Fir'aun dan kaumnya Untuk menyuruh mereka berima Timurlah perasaan eh, takutnya kerana ia pada masa yang lalu Pernah membunuh salah seorang di antara mereka dengan tidak sengaja Dan kerana itulah ia telah meninggalkan negeri Mesir Alhamdulillah Ini pengakui daripada Nabi Musa sendiri bah dia mengaku juga. Nabi Musa ni ya lidah dia tak tak fasih. Tak fasih. Sebab waktu kecil-kecil dulu dia pernah ambil bara api ataupun bara api masuk di di mulut dia. Dia pergi makan. Ah, okay. Setengah-setengah riwayat katanya liling. Sebab zaman-zaman dulu cuba kita gambar dia tak ada pelita ni. Tak ada faifa. Semua waktu Zamir-zamir dulu Kena pakai cucuh dama Cucuh liling Maka Nabi Musa Pegai dama Waktu dia dok ngakak lagi Dia bubuh di mulut dia Menyebabkan Lidah dia tu menetup Kecek dia pun kurai fasih. Tapi Adik-beradik dia namanya Harun Yang dikatakan Adik-beradik semok Tapi pok lain Ada riwayat katanya Adik-beradik semok Tapi muk lain Tapi Nabi Musa selalunya sebut Wa'akhi Harun Dan sedaraku Harun Dan saudaraku Harun Ia lebih pitah Faseh Lidahnya daripada aku Pitah ni artinya Lebih Cerak di segi kecek. Walaupun darajat Nabi Harun dengan Nabi Musa ni memang tak sama. Maka utuskanlah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang, mengaku, yang mengakui kebenaranku. Ani, Nabi Musa wayak kepada Allah. Dan rahmat daripada Allah Ta'ala itulah. Allah latih Nabi Harun sebagai seorang Rasul lagi. Ini tersebut di dalam beberapa surah juga. Dalam surah Al-A'raf, Dalam surah Taha, Dan surah Al-Qasas. Itu herayak. Dengan sebab Mung, hai Musa, Barami yang ada pada Mung, Maka aku latih Harun sebagai seorang Rasul. Dia akan tahu katanya, Dia akan bersama dengan Mung, Setiap kali. Mungkin jumpa dengan orang tu, dengan orang ni. Alhamdulillah. Dua orang adik-beradik jadi Rasul. Cuba kita tengok nota kaki 1, 3, 1, 7. Ia ni sebagai penyokong. Yang mengakui kebenaran apa yang aku sampaikan itu. Dengan kebolehannya. Mendirikan hujah. Dan bertikam lidah. Dengan Fir'aun. Dan kaumnya yang kufur ingkar itu. Dia pasang dia dah. Orang penolong ni yang yang kena ada kelebihan masing-masing walaupun tua cing siang cing kurang fasih mana kurang kuat apa ni kurang kurang apa di segi kebolehan mana tapi orang hendak jadi penolong tu memang bila dipilih supaya nabi nabi Musa dia mengaku katanya dia lidah kurang fasih mana kalau dia orang dengar dia kecek boleh jadi kena duk ba dengan telinga kata apa nama tapi pucuai dia iaitu Nabi Harun lebih fasih di segi percakap ini pun kita nok di dalam masyarakat kita orang yang fasih lidah kecek betul orang yang orang dengar dia mudah sungguh katanya baliknya orang yang mengajar orang ceramah orang baca kitab orang duduk Sebab ilmu dia dalam mahal awiti Allah, dalam sekolah, dalam apa. Memang tu hewi tak sama belakang. Orang tu, lagu tu, orang ni, lagu ni. Tapi yang pentingnya, apabila dia sebut, dia raya, dia hurai, orang mudah berhaya. Kita nak tu. Tapi kalau sekiranya dia ngajar, dia duduk raya, orang duduk fikir, kata apa nama lah. 10 minit dah tu. Tak tahu tak tahu lagi katanya, gapo dia duduk sebut. Ha tu, cik katanya orang tu kena praprung semula tu. Gapah yang dia sebut, yang dia rayak, kenapa orang payah? Eh, padahal bahasa tu lah dah. Lepas rugi masa lah gitu. Ha ni, tak ada sakut dengan Nabi Musa, Nabi Harun dah ni. Saya rayak pacuban. Rugi masa, kita kecek setengah jay, orang tak boleh ambil buah lagi. Dah tahulah kecek. Nak ke gapahnya, dia rayak, rayak, rayak, rayak, rayak. Ha ni, Perlu ubah semula. Lepas tu, perlu rekod semula. Soroh dia. Orang yang mengajar tu sendiri, kena tengok. Kena dengar. Gapo, apa yang duduk rakyat kat orang. Barulah dia boleh tahu katanya. Bukerang mana? Saya tambah sikit sini tak? Dia setengah-setengah orang. Sebut. Jadi banyak dah. Oh. Nah. Nah. Gajak-gajak. Nah. Apa-apa? Apa-apa? Ha, dia, dia, dia tubik dengan tak ke apa, Tak sengaja Tapi apabila kita bila-bila-bila Bila dia bila, bila duduk royak tu Jadi dia panggil serpih Sapah, sapah, sapah, sapah Jangan duduk keceh Sam-sam dem-dem Dalam dala masa lima minit, sepuluh minit tu Kam nan, pen kam ti Sam leo, sam ik Sam leo, sam ik Benda yang tak perlu Sebab tu orang-orang yang bijak Dalam hal keceh, dalam hal berpidato ni dia royak cara-cara. Nak kecek. remton lagu mana. Lepas tu kita. Mula. Lepas pada tu. Nak atur gapo Supaya kita kecek. se dua-J ni. Orang pakak, Orang nak dengar. Orang tak puas. Tengok je. Aluh dua-J dah habis. Masa. Tapi isi yang diberi ni. Adalah isi-isi yang menarik. Sebab tu orang yang. Kecek, pandai, bijak ni. Dia yagati pasang ilmu bahasa patu je pandai tarik sama ada ilmu dan suasana yang berlaku pada masa sekarang ini. sebab tu dia kena tengok berita dia kena baca dia kena bergaul dengan orang dia kena perhati dia kena apa dia ya, mari ramuan dia panggil ambil bubuh gaul di dalam ceramah, dia ceramuh dia kecek-pek dia tapi tu pun dia kena tengok masa kalau dia diberi kepada dia hanya sepuluh minit, lima minit, maka dia qnah, payah kecek u jadi gantat rat li mu nak buat lagu mana nak u jadi sudah. Kalau beri masa kepada dia dua jam, nak buat lagu mana dua jam tu supaya dia boleh kaya, hak dia kecek siapa kau orang tak kuat. Hang gitu. Sebab tu banyak di dunia ni banyak orang-orang yang menjadi ahli kecek yang pandai dia tu so so so so so so tapi bagi orang dia tak pandah kecek 5 minit kita dengar dia ya kecek Allah oh, wah we isi apa nama tak tahu yang nak no. ya kecek tu mula belik sejak daripada minit yang pertama patok kecek suara so, tak deras pun dah orangnya eh namanya kata cedrah sikit Nah, tu. sebab tu semua ni eh, di segi kecek ni adalah benda penting. Allah Taala pun itu Nabi Musa pun royak di dalam al katanya Nabi Harun ni adalah orang yang lebih fasih daripada aku. Huwa afsahu minni lisaanan. Dialah yang lebih fasih daripada aku di segi kecek. Alhamdulillah. Fa'rsilhu Fa ma'ya. Maka Tu katanya eh, Nabi Musa katanya maka utuskanlah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Alhamdulillah. Wah Nabi Harun orang yang dilatih jadi rasul ceraklah nah, akidah dia betul, amal dia molek. Wah Nabi Musa pun payam, royak beberapa perkara kepada Nabi Harun adik dia. Gitulah. Benar? So, Sesungguhnya Aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan aku. Hak khisah ni, Wa akhafu an yaqtulun. Belum pada ni. Aku takut. Orang yang bunuh aku. Mari ayat ni. Inni akhafu an yaqtulun. Aku takut-takutnya, Bila aku tak fasih, Aku pergi kecek gapa-gapa, Mereka itu tak cahaya, Ataupun berasa tak puas hati, Dengan gapa aku kecek sebab itu aku minta mum ya Allah ambil lah aku Harun sebagai penolong aku penyokong aku Allah pun jawab tengok masa Nabi dah saya lagi ke luhuran yang dipanjang insyaallah kita sambung esok iaitu nya ayat 35 Tuhan kata nya alla sana syuddu adudaka mak ni pun cuba kita perhati dah perkata itu huruf-huruf yang ada di dalam ayat ni sanashuddu adudaka oh belik ah tengok ni nak royak kat dalam quran deh ulama-ulama mari duduk buat perecamil ah saya royak dua deh sini So, ayat ni so qala sanashuddu adudaka balik deh Sebab so, lagi hak kita nak baca somo boleh jadi kita tak perhati tapi ulama dia bubuh di dalam ayat-ayat yang pasal payahnya disebut al qadazahrak an qada tengok kita boleh jadi kita tak perhati tapi orang-orang yang perhati MasyaAllah, allah ada perkara-perkara huruf-huruf yang kira katanya, kadang -kadang dia katanya kadang-kadang dia belit lidah tapi apabila kita baca betul dan selalunya baca lidah kita akan fasih ada buku orang Arab tulis so Sirul fasaha rahsia fasih lidah bila kita tengok dalam tu oh chai chai chai benar-benar hak dia atur tu menjadi perkara-perkara yang berfaedah kepada kita apabila kita baca baca baca baca baca baca dalam dalam quran ni lah Nah, ayat katanya Quran inilah yang menjadi punca boleh orang fasih lidah. Sapa nak kecek bahasa apa sekali pun. Tapi kalau dah dia, dia fasih lidah dalam sebut bahasa Arab, insya-Allah semua bahasa dia akan fasih. Terutamanya Nabi Royat. Nabi katanya, aku adalah sefasih-fasih lidah yang menyebut dad. Huruf sadak so tu lah. Alibotta sajin ha khadaza sapa ba nabilah org yang paling fasai sekali sebut ba. tu kita nak sebut lagu mana ni ulama tajwid ulama ada wayak katanya lidah ke kanah ke ke kiri ke ke tengah ke dia gemong dalam dalam mulut kita ni adanya angin. Bak. Belum pada kita nak sebut kena gemuk. Langit kita dengan lidah kita tu ada angin dia alik dalam. Sebab tu kita ngaji qiraat kena mengaji daripada guru yang fasih lidah ketika dia mengajar kita alih botol lagi ha tu gitu dah tak, tak ada nak huraikan lagi insyaallah kita sambung esok ayat yang ke-35 dan seterusnya wallahu alam wa ala nabina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh